seputar di Lesnar tentunya Mani-mani santai siang menjelang sore kalian saja bersahabat ya tentunya pemimpin akan memberikan informasi menarik dan terbaru nih seputar idola kita kemudian pertama kita lihat bersahabat dari info penting dan info bahagia untuk kita semua dari Indosiar Langsung yang mengunggah sebuah postingan di akun Instagram Indosiar in info spesial bahwa akan ada hadir siaran ulang tentunya konser Takdir Cinta Leslar, Pak Sahabat ya, hari Selasa tepatnya hari ini jam 23.00 waktu Indonesia Barat ini ada sebuah kalimat yang dituliskan masih belum puas nonton kakak Rizky Bilar dan Dedek Lesti kejora di konser Takdir Cinta Leslar kemarin atau masih mau lihat momen cute mereka setelah menjadi suami istri saksikan tentunya. Konser Takdir Cinta Leslar malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Indonesia dan Video.com Tuh, bersahabat ya ini siaran ulang Bakal hadir malam hari ini kejutan kembali momen-momen Guild yang kita dapatkan di acara konser Takdir Cinta Leslar dan selanjutnya persahabat kita lihat di sini ada unggah spesial dari akun Leslar Go Public Persahabat ya memposting momen spesial uh, Spesial cute dari pengantin baru persahabat ya Pertama kali Lesler angkat bicara setelah halal nih diunggah di channel Youtubenya Bang Adi Ini cute banget persahabat ya Tidak Lesti kasih minuman Tentunya kepada suami tercinta yang persahabat ya Wow tentunya minum air putih persahabat ya Kita lihat aja ya Allah tentunya so sweet banget ya Dede Elasti dan kakak Bilar ini mampu membuat kita semakin bangga dan bahagia padanya Dan tentunya kita lihat juga persahabat ya Di momen spesial ini ketika gelas yang ditaruh Rizky Bila tentu dicari dan diminum kembali oleh Dede Elasti Aduh so sweet dan sungguh luar biasa persahabat ya Ini momen yang sangat membuat kita bangga dan bahagia kepada idola kita ini Mudah-mudahan kebahagiaan Selalu diberikan kepada keluarga Dedek Awasti dan kakak Bilar Unggahan oh, tersebut juga ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah sayang Bekas minum kakak dicari dan diminum lagi Sama istri Allahumma Akbar, Nambah ilmu lagi nih <guluh> Luar biasa persahabat ya Doakan selalu yang terbaik Mudah-mudahan tentunya rumah tangga Dedek dan kakak Bilar ini Diberikan kebahagiaan selalu persahabat ya Dan keunggahan berikutnya kita lihat juga ada sebuah momen yang tentunya kita dapatkan di postingan ini, per ya diunggah oleh akun Leslar Underscore History ini, per ya. Dalam postingan foto ini, Lesti dan kakak Bilar sedang bersama di ruangan kakak Bilar, per ya. Dan kita lihat di dinding ada foto cute, D.D. dan Abang. Dan ada sebuah tulisan, per ya. Dilarang tidur di sini, khusus Leslar. Wow, ini cute banget yang nulisnya persahabat ya jangan tidur di sini ini khusus Leslar luar biasa tentunya ini kekikutan yang kita dapatkan kebahagiaan kita dapatkan mudah-mudahan tentunya tidak dan kak Gilbert juga selalu memberikan tentunya kebahagiaan selalu untuk kita semua dan diberikan kebahagiaan untuk keluarga mereka persahabat ya selalu doakan yang terbaik untuk tidak lagi seringan kita dan mudah-mudahan kita mendapatkan tiduran vitamin manja dan bahagia selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru. Selanjutnya, judul informasi di hari ini bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.